Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Bupati Trenggale Sebagai Wakil Bupati Trenggalek Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bupati Trenggalek. Wakil Bupati Terenggale Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha hari ini Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 Saya Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia Dengan resmi melantik Satu, Saudara Muhammad Nur Arifin dan Saudara Syah Muhammad Nata Negara Sebagai Bupati dan Wakil Bupati.